Unggahan pertama, sebelumnya kita lihat adakah berbahagia vitamin bahagia yang kita dapatkan dari dedek Lesti, yang mana tentunya sore hari ini, dedek Lesti ada di lokasi syutingnya Rizky gembira dan tentunya setia menemani sang calon suami. Kerja bersahabat, ya, doakan mudah-mudahan hubungan idola kita selalu diberikan. Kebahagiaan dan kelancaran Amin Ya Robbal Alamin luar biasa persahabat ya apalagi di dek tentunya tampil sangat cantik nih wow cute persahabat ya kita lihat juga keluarga berikutnya tentunya ada spesial dari Bang Ariel yang mana memposting Rizky Bilar lagi syuting persahabat ya Bismillah semoga lancar selalu Amin doakan terus persahabat mudah-mudahan abang Bilar Selalu diberikan kesehatan dan kelancaran hari ini Wow, terpantau Abang Bilar tentunya terlihat sangat keren bersahabat ya Bersama Ali Syakib juga nih, luar biasa memang Mudah-mudahan saja Selalu diberikan kebahagiaan untuk idola kesayangan kita Unggahan tersebut telah post oleh akun Instagram L underscore Bilar Ada kalimat caption yang dituliskan Semangat syutingnya ya nggak Rizky Bilar Bayang sekali komentar hingga tanggapan dari para fans, yakni dari akun Syahrul ZZ mengatakan syutingnya ditemenin, wow pastinya persahabatnya, tambah semangat banget nih Rizky bila ditemani sang calon istri di lokasi syuting. Ada komentar lain diberikan dari akun Nisbi Nukista Mengatakan dalam kolom komentar Pantesan auranya beda Si Bambang orang ada yang nemenin Wow <tuh> Pastinya persahabat ya Aura semakin hari semakin terlihat terpancar Dari raut wajah Rizky Bilar Apalagi hari ini ditemani syutingnya Oleh sang calon istri Persahabat ya Mudah-mudahan dilancarkan dan selalu diberikan Kesehatan, amin ya Robbal 'alamin. Berikutnya, kita lihat juga ada sebuah gang spesial dari IGS-nya, Dedek Lesti. persahabat. yang mana Dedek Lesti lagi mempromosikan tentunya Raja Rosso milik Haris Priza. persahabat. ya wow, tentunya selalu tampil cantik. Banyak sekali pujian yang diberikan kepada Lesti Kejora hari ini. persahabat. ya tampil sangat. Tentunya menawan membuat kita para fans terpesona Mudah-mudahan tentunya DLST selalu menjadi sosok inspirasi untuk kita semua Berikutnya kita lihat juga persahabat, Ada sebuah unggahan spesial dari Bang Deri Ini terbaru banget persahabatnya, ya Yang mana Bang Deri juga ada di lokasi syuting Rizky Bilar nih Kangkung gak sih at Kejora Dituliskan dalam sebuah kalimat caption Pastinya kangen banget persahabat sahabat ya Dan kita salvok sama postingan foto ini Selimut yang dipakai Dedek Lesti adalah selimut yang dipakai Rizky Bilar Tadi pagi di rumah yang diunggah oleh Kanova para sahabat ya kita lihat aja nih keunggian Kanova yang mana tadi pagi mengunggah sebuah postingan foto Rizky Bilar yang sedang tertidur pakai selimut Hermes warna orange yang tentunya dipakai oleh dedek Lesti saat ini persahabat ya kita lihat oh my god luar biasa tentunya sekarang selimutnya dipakai bininya persahabat ya makin bangga makin bahagia mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar yang selalu tentunya memberikan kebahagiaan untuk kita semua Mudah-mudahan kita mendapatkan cidukan vitamin manja hari ini Persahabat ya tetapkan dengan channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya Ini informasi di sore hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh